dengan kembali berkuasa, Erdogan menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah Turki. Bersama Mustafa Kemal Atatürk, pria yang lahir pada 26 Februari ini, menempuh pendidikan di sekolah agama, sekolah Al-Imam wal hatib dan melanjutkan ke Universitas Marmara untuk belajar ekonomi dan bisnis. Dia menjadi pemain sepak bola resmi profesional pada usia 16 tahun dan bekerja di perusahaan angkutan kota Istanbul. Selama berkarir di politik, Erdogan pernah mengemban tugas-tugasnya di dalam penjara dan kerap menghadapi unjuk rasa masa bahkan dia menghadapi kudeta militer pada 2016, namun berhasil digagalkan. Hanya dalam hitungan beberapa, beberapa jam saja, dia melepas batasan-batasan agama dengan politik di negara sekuler itu mengontrol program besar pembangunan infrastruktur yang disebut dengan proyek gila serta menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih tegas dia juga mengangkat tingkat kemakmuran baru di sektor ekonomi serta menghormati kebijakan di kancah internasional selama 15 tahun memimpin Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan memiliki pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh baik di bidang ekonomi, infrastruktur, bahkan politik nah sekarang kita akan bahas apa saja sih keberhasilan Erdogan selama memimpin Turki? Berikut adalah 10 keberhasilan Erdogan. Yang pertama adalah di tahun 2013, produk domestik nasional Turki mencapai 100 miliar dolar Amerika. Angka tersebut sama dengan pendapatan gabungan tiga negara yang memiliki ekonomi terkuat di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, serta ditambah oleh Yordania, Suriah, dan Lebanon. Yang kedua adalah di ranking 100 di ranking 111 dunia, Turki peringkat ke-16 dalam prestasi membawa negerinya dalam bidang ekonomi dengan peningkatan rata-rata 10% per tahun. Itu membuat Turki ke dalam 20 negara besar terkuat G20 di dunia. Yang ketiga adalah di tahun 2023 dicanangkan Erdogan Turki menjadi kekuatan politik dan ekonomi nomor satu di dunia. Keempat Airport Internasional Istanbul merupakan bandara paling besar di Eropa dengan kemampuan menampung 1260 pesawat tiap harinya. Ditambah adanya bandara Sabiha Shab yang mampu menampung hingga 630 pesawat tiap hari. 5. Turkish Airlines berhasil mendapat peringkat-peringkat maskapai penerbangan terbaik di dunia dalam tiga tahun berturut-turut. 6. Di Turki telah ditanam 770 juta pohon harjia dan telah berubah selama 10 tahun terakhir 7. Turki mampu memproduksi sendiri tank baja, pesawat terbang dan pesawat tempur tanpa awak serta ambil satelit militer modern pertama yang multifungsi 8. Dalam 10 tahun pemerintahan Erdogan telah berdiri 125 universitas baru 189 sekolah baru, bahkan 510 rumah sakit baru dan 169 ribu kelas baru yang modern. Kini rasio siswa per kelas tidak lebih dari 21 orang. 9. Saat krisis ekonomi dialami Eropa dan Amerika, universitas-universitas di Eropa dan Amerika menaikkan biaya yang uang kuliah, sementara biaya kuliah dan sekolah bagi rakyatnya menjadi tanggungan negara di Turki. 10 pendapatan perkapita kapita penduduk Turki yang dulul 3500 dolar per tahun meningkat pada tahun 2013